Teleskop Hubble menangkap lubang hitam besar yang melarikan diri dan menciptakan jejak bintang baru. Ketika teleskop luar angkasa Hubble melihat struktur linear yang aneh di ruang angkasa, mungkin ini dianggap peneliti sebagai kegagalan kamera. Kemudian, ketika analisa dalam pengamatan spektrum tindak lanjut, itu terungkap menjadi rantai bintang biru muda 200.000 tahun cahaya. Ilmuwan dan peneliti percaya jembatan bintang-bintang mencakup antar lubang hitam supermasif yang melarikan diri dan galaksi tempat ia dikeluarkan. Lubang hitam harus mengkompresi gas di sepanjang bangunnya yang kondusif untuk membentuk bintang. Sampai sekarang tidak ada yang seperti itu yang pernah terlihat di tempat lain di alam semesta sebelumnya. Lubang hitam itu dikeluarkan dari galaksi yang bertabrakan setelah pertemuan kekerasan dengan dua lubang hitam supermasif lainnya. Monster tak terlihat berkeliaran melintasi ruang antar galaksi begitu cepat sehingga jika ada di tata surya kita, ia bisa melakukan perjalanan dari bumi ke bulan dalam 14 menit. Lubang hitam supermasif ini beratnya hingga 20 juta matahari, Menyegarkan jalur bintang-bintang yang baru lahir 200.000 tahun cahaya yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dua kali diameter galaksi Bima sakti kita. Alih-alih meneran bintang di depannya, benda besar yang cepat itu membajak jalan melalui gas sambil memicu formasi bintang baru di sepanjang koridor sempit. Tidak ada yang seperti itu yang pernah dilihat sebelumnya, tetapi secara tidak sengaja tertangkap oleh teleskop luar angkasa Hubble Peristiwa ini kemungkinan merupakan hasil dari permainan biliar galaksi yang langka dan aneh antar tiga lubang hitam besar